oh ini oh ini untuk menu keluarga ya teman-teman ya ya ini tadi saya bikin untuk susunya untuk susu cair satu katus ya yang ukuran besar terus susu pandan cukup pandan eh susu pandan itu pandanya itu satu botol ya teman-teman dan susu kendala manis tadi kira-kira seperempat teman-teman seperempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekarang saya akan membuat es buah segar ya teman-teman ya Ini bahan-bahannya teman-teman Ini timun suri ya Ini timun suri Saya potong-potong seperti ini karena kena buah juga agak merah Nah ini buah beliawahnya ini teman-teman Ini buah beliawah teman-teman ya Ini saya pakai sendok teh ya Saya congkik saya serut-serutnya pakai sendok teh nah ini kemudian yang saya potong-potong di sini nih ini ada buah nanas terus ini buah naga ini pepaya saya kasih pepaya ya jadi ini semangka eh, ini semangka nih saya lupa salah <laughs> ini semangka ini semangka kuning yang ini ini semangka yang merah nah ini buah melon teman-teman baiklah teman-teman ini untuk lainnya ya teman-teman saya sediakan susu ya teman-teman nih Nah teman-teman untuk susunya saya pakai ini ya teman-teman Susu SKM ya teman-teman Susu kental manis Terus saya, saya kasih juga nanti Susu Cairnya teman-teman Ini saya pakai separuhnya nantinya juga ini teman-teman Terus ini sirup teman-teman Ini sirupnya saya pakai juga ya teman-teman Sirup pandan teman-teman ya Saya pakai ya teman-teman Nah ini saya taruh sini dulu Terus ini sepatunya teman-teman, itu ukuran plastik yang satu dulu ya teman-teman Untuk -teman. cair kelamaan Nanti akan saya lanjutkan, saya taruh di sini Baiklah teman-teman, tunggu proses lanjutnya teman-teman Baiklah, ini teman-teman, esnya -teman, saya sudah taruh ya Bersama beli Nanti muncul buah yang lainnya teman-teman, saya taruh di sini Ya teman-teman, ini anak saya membantu ya teman-teman Biasa, suka ikut-ikutan ini Ayo masukin dulu Buah buahnya deh Ayo deh, masukin buahnya deh Nih Oh, nih, saya masukin buah semangka, buah nanas, buah naga, buah paya Nah ini timun surinya teman-teman, masukkan timun suri. Terus ini buah semangka, buah melon, ya teman-teman. Kemudian, nah ya, ini banyak porsinya teman-teman ya. Kemudian susunya ya teman-teman, susu kental manis teman-teman, bisa nggak bukannya bisa buka ya? Oh bisa buka tuh. Teman-teman, untuk sirup pandannya ya teman-teman, saya tuang separuh dulu teman-teman, nanti saya cicip kalau memang kurang manis, saya tambahin lagi teman-teman. Terus, terus. Nah diaduk-aduk ya teman-teman ya Setelah dikasih Untuk pandan Terus susu dan Nanti terakhir Kita tambahkan susu kental manis ya teman-teman wow. Udah mantap, ini warnanya, mantap Nah ini teman-teman saya tambahin lagi ya Untuk koko pandan sirup koko pandannya teman-teman Oke diaduk lagi Saya cicip cip dulu Kurang masih enggak Nah, diaduk-aduk lagi, aduh, biar campur rata ya, oh, diaduk kuat ini, ternyata yang aduh <laughs> bocak, ya, nah, belajar masak nih, belajar buat es, baiklah teman-teman, baiklah teman-teman, ini susu kental manis ya, saya taruh ya, saya tuang secukupnya teman-teman, jadi ini untuk konsumsi pribadi atau keluarga, jadi, jadi terserah teman-teman semua ya. Oke tambah lagi boleh biar lebih sedap lagi rasanya teman-teman Lagi aduk-aduk Biar berata Lagi aduk-aduk teman-teman ya Ini karena sisi manis tadi ya teman-teman nanti saya tambahkan air air matang ya air putih yang sudah matang 1 liter teman-teman satu -teman, liter ya teman-teman ya jadi untuk untuk apa namanya untuk koko pandan sirupnya saya habiskan saja nanti saya tambahkan 1 liter air ya teman-teman air bersih atau air matang ya teman-teman Baiklah teman-teman saya tambahkan air putih air bersih ya yang udah matang nih Ini 500 ml ya untuk kap ini ya teman-teman 500 ml Jadi saya tambahkan 1000 ml atau 1 liter teman-teman Sambil lagi teman-teman ya Nah ini teman-teman saya tambahkan 500 ml ya Tem Jadi 1000 ml ya teman-teman air, air air bersihnya ya air, air matangnya teman-teman Lalu diaduk-aduk ya teman-teman Tambahkan lagi nanti susu kental manis teman-teman Baiklah teman-teman diaduk-aduk lagi ya Lalu tambahkan lagi susu kental manisnya teman-teman Tambahkan lagi susu kental manisnya teman-teman ya Sambil diaduk-aduk teman-teman Agar merata ya Lagi terus Ini, ini Banyak ini untuk jamuan keluarga teman-teman ya Baiklah teman-teman bisa -teman. coba ya Ya coba nih Hasilnya nih teman-teman Ditaruh di kelas plastik teman-teman Seperti ini Oh Keren Dicoba ya teman-teman Nanti Nah ini saya tuang dulu ya teman-teman Wuh -teman. ini mantep banget ini Teman-teman nih anak saya nyobain es buahnya nih Nggak sabaran udah Pengen nyobain duluan Uh Gimana dek, ya ayo cobain Oh enak gak dek, rasanya gimana dek ya. Jadi buahnya lengkap ya teman-teman ya Jadi nih buahnya lengkap, ada nanas, ada semangka Ada pepaya, malah juga Terus melon Terus semangka, kuning juga ada teman-teman seger banget ya ini teman-teman ya hmm. Enak gimana dek Enak, lihat, uh, seger banget ya Ya, iya. E -ya. Nah ini teman-teman ya saya coba ya es buah segarnya teman-teman ya. Jadi ini di saat apa buat buka puasa nih buat takjub buka puasa enak banget ini menu minumannya ya teman-teman buahnya lengkap banget teman-teman. Ini makan buat teman-teman yang mau video ini sampai selesai. Semoga teman-teman tetap sehat dan menjalankan puasa bagian muslim sampai selesai. Sampai kalian hidup ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap